berhasil mengamankan virus sableng oh lagi temen oh oh buatan oh mengamankan virus oke, oke, oke, oke, oke, oke. Oh bang. Sudah Viral polisi tangkap seorang pemuda yang membawa senjata tajam mirip kapak sakti Naga Geni 212 milik pendekar Wiro Sablang 212. Dalam video amatir Polisi yang diketahui bernama Raffi tampak memegangi pemuda yang membawa senjata tajam diduga untuk tawuran. Polisi dengan jabatan kanit satu ini, sempat bercanda di atas mobil pikap sambil memegang kapak. Setelah dilihat secara teliti, kapak naga geni 212 yang dipegang oleh Raffi hanya mirip. Karena dilihat secara detail, kapak yang dipegang adalah piringan cakram sepeda motor yang belah menjadi dua kalau bagian ujungnya diruncingkan dan kemudian dilas dengan besi panjang, hingga menjadi senjata tajam yang berbahaya. Apabila mengenai tubuh, kita berhasil mengamankan Wiro Sableng dengan kapak naga geni 212, kata Rafi di atas mobil pikap dengan mimik wajah serius. Tapi, lagi seru-serunya ia berbicara tiba-tiba pengemudi mobil mengambil arah kanan dan menghentikan kendaraan. Sudah berhenti Nil, berhenti, ujar Rafi.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 Selamat